Lusi hari ini saya akan merangkai juka juka ikabana ikenobo digantung rangkaiannya ya jadi ini e, box dibikin khusus rangkanya di sini strukturnya ini saya pakai sedotan dari kertas yang saya ikat-ikat saya rakit kemudian saya tempel ya satu dengan yang lainnya lalu saya tempel ornamen natal ini bola-bola natal ini bola-bola natal ini yang besar ini saya bolongin lalu saya isi cube di situ supaya uh, airnya tidak terlalu berat kalau tidak dikasih cube, satu bola diisi air itu akan berat sekali jadi saya kasih cube, jadi cubenya uh, airnya hanya di dalam cube ya lalu ini bola kecilnya saya bolongin juga nih supaya saya bisa kasih bunga bunga yang saya pakai hari ini adalah lisiantus untuk estema saya pakai daun semara. Semaranya ini warnanya agak kebiru biruan. Lalu saya pakai eringium, eringiumnya hari ini saya pakai warnanya putih kehijau hijauan, yang matching sekali dengan si uh, daun semaranya. Lalu saya pakai root begia di sini. Lalu saya pakai ixora, ixora atau uh, soka kita sebutnya yang kecil, ya warnanya pink. Lalu saya sebagai pengisinya saya kasih kalimero di sini ya, jadi nuansanya lebih banyak ke putih hari ini. Saya jadi di sini cube-nya kosong aja begitu, saya taruh daun cemara dulu. Nah daun cemaranya agak menjuntai mengarah ke depan. Saya akan pakai tiga tangkai di sini, daun cemaranya, saya taruh begitu aja. Ya Dia akan bergerak-gerak Di yang kecilnya saya juga akan taruh satu yang menjuntai Dan satu lagi yang kecil Oke Jadi daun cemara sudah dipasang Sekarang saya mau kasih um, Bunga lisiantusnya dulu seperti biasa, bunga yang sudah saya kasih kawat. Saya tekuk sedikit supaya dia bisa smile sama kita ya. Saya taruh di sini. Iya, ya smile. Oke. Kalau dilihat dari samping, ya ke depan. Daun cemarannya paling depan, ya. Lalu yang lebih pendek, seperti biasa, dia smile juga dengan kita Taruhnya juga harus hati-hati sekali Di bagian yang kecil, saya akan taruh juga lisiantus yang agak keno Sama saya sudah kasih kawat juga Kita taruh di sini bunga sudah dipasang. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, ya dia menjorok ke depan sehingga rangkaiannya kalau dilihat dengan mata itu dia kelihatan hidup. Lalu saya akan pasang eringiumnya. Eringiumnya dipasang di sini. Ya, sudah, ini eriniumnya taruh di sana Di bagian yang kecil juga akan saya kasih erinium Oke Ya. Lalu saya akan kasih sekarang iksorannya Langsung warnanya dia akan timbul Jadi dia walaupun kecil sedikit, tapi dia memberi kesannya menarik tadi. Oke, okay. ya. Yang kecil juga saya akan kasih eksoranya. Yes. Sudah pick Saya akan tambah barut untuk memberi sedikit warna. Ya, buat hanya di belakang saja. Ngintip aja sedikit. Lalu saya akan kasih kalimero. kalimero juga hanya sedikit aja. Di bagian yang kecil juga saya akan kasih kali meronya. Bunga tidak bisa terlalu banyak. Oke. Okay. Oke, okay, bunganya sudah dipasang semua. Kalau dari samping seperti begini ya, dia keluar. Lalu dari samping sana, juga sama. Dia keluar gitu ya. Untuk rangkaian-rangkaian rangkaian kreativitas seperti ini, yang digantung ini, itu kelas sudah harus advance. Karena kita harus sabar sekali mencari keseimbangannya. Ya, mencari keseimbangannya. Dia karena digantung, dia akan bergoyang-goyang. Ya. Jadi sudah selesai rangkaian saya hari ini, Jiuka Ikebana Ike dengan tema Nata. Jadi jika teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih.